so tinggal lo pilih aja membership yang paling sesuai sama isi kantong lo dan jangan lupa juga buat join gua pas livestream tiap malam jumat jam 10 malam dan di video kali ini gua pengen ngebahas sesuatu yang beda nih ya guys ya dimana semua video-video penampakan dan video creepy yang kita bahas hari ini itu berasal dari rusia kalau kata warga plus enam itu katanya plat r yaudah deh nggak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya Chernobyl. So ada sekelompok ghost hunter dari Italia dari channel PID Paranormal Investigation Team yang dapat kesempatan khusus buat bisa explore ke sebuah kota terpencil yang lokasinya paling dekat sama Chernobyl. Buat kalian yang nggak tahu, Chernobyl itu adalah salah satu kota di Rusia yang pernah mengalami kecelakaan reaktor nuklir terburuk sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bahkan setelah 35 tahun berlalu Chernobyl masih mengandung radiasi tinggi Dan sama sekali nggak boleh dimasukin Jadi mereka tuh hanya bisa masuk ke sebuah kota Yang paling dekat lokasinya sama Chernobyl Yang bernama Pripyat dobbiamo completamente cancellare tutte le abitudini che abbiamo tutte. ed è una cosa difficilissimissima ma anche solo appoggiare uno zaino momentaneamente per terra non si può non si può appoggiare non lo so neanche per legarti la scarpa terra ecco. per legarti la scarpa non si può raga è veramente una cosa di Guardate solo da fare. così cioè questo è un contatore Geiger eh, misura le radiazioni solo per dirvela brevemente siamo a 1.40 1.50 e contate che la soglia massima di situ mereka tuh nggak boleh menyentuh apapun termasuk tanaman, tembok, tanah dan selama mereka di situ mereka tuh harus ditemenin sama seorang tour guide yang udah berpengalaman. Sebenarnya semua gedung yang ada di situ tuh nggak boleh dimasukin sama sekali guys. Termasuk juga tour guide lokal yang nemenin mereka itu. Tapi supaya dapat footage yang lebih lengkap buat video YouTube mereka, mereka minta izin buat naro kamera GoPro di atas arsi. Atau mainan mobil mobilan yang bisa dikendaliin sama remote control Sementara mereka semua itu menunggu di luar Dan coba deh lo perhatiin rekaman kamera GoPro yang berhasil direkam mereka entrare dentro un palazzo di Pripia. Bravi, forza Italia. Allora, io adesso voglio lasciarlo un secondo senza. Cos Ma cosa stai vedendo? No. Oh, okay. Questi sono gli imprevisti del caso. Lo bisa lihat ya pas mainan itu sempat mereka parkir sebentar di salah satu sudut ruangan di gedung itu tiba-tiba ada siluet bayangan orang yang kayak lewat. Dan bayangan itu bukan cuman muncul sekali tapi tiga kali. Kalau lu jeli nih ya kayak ada satu bayangan di depan yang diikutin sama dua bayangan di belakangnya. Seperti yang gue bilang tadi ya. Sama sekali nggak ada orang siapapun yang boleh masuk ke gedung yang ada di kota Pripyat ini Jadi semua tim youtuber ini dan juga tour itu menunggu di luar gedung So hitam yang tadi itu siapa men? Tim youtuber ini juga awalnya nggak sadar ya Dan mereka juga baru sadar pas mereka lihat lagi rekaman video ini di editing Dan pas video ini mereka upload ke channel youtube mereka Banyak yang percaya kalau itu mungkin salah satu arwah dari korban tragedi Chernobyl yang stuck di gedung itu dan nggak bisa keluar. Tapi gimana nih menurut lo? Ada seorang urban explorer dari Rusia bernama Tim yang konten-kontennya itu creepy banget men sumpah. Di videonya kali ini, Do itu masuk ke sebuah rumah tua yang udah ditinggalin lama banget. Dan anehnya, di rumah itu kayak banyak banget barang-barang yang cuma ditinggalin gitu aja sama penghuni sebelumnya. Seolah mereka tuh kayak keluar dari situ itu gak bawa apa-apa. Kesannya itu kayak buru-buru. Sekarang coba deh, buat di video kali ini. gua tantang lo buat perhatiin video tim ini baik-baik. Dan tulis di komen di bawah, ada berapa keanehan yang lo temuin di cuplikan video tim ini. Perhatikan baik-baik. Moglo li buis itu то естественным? Почему вы не хотите мне помочь? У, Н, О, N. О, М, Е, Н, Я, меня, Д, Е, e. «Р», «И», «Т» – оно меня держит. «Кто вас тут держит?», «Я» e. – кто «Ты»? Mm. Mm. Di bagian terakhir, di situ ada sebuah benda yang terlempar ke arah kepala tim kenceng banget, sampai doi jatuh ke lantai. Dan abis kejadian itu, doi itu udah nggak kuat dan putusin buat cabut dari rumah itu. So coba deh, dari beberapa cuplikan video tim yang udah gua kasih lihat ke lo tadi, ada berapa keanehan yang lo temuin? Tulis di komen di bawah. Ada seorang urban explorer dari Rusia bernama Denis dari Dark Horse Paranormal. Di salah satu videonya, Doi nyobain masuk ke sebuah rumah tua yang udah ditinggalin tuh lama banget. Dan seperti biasa ya, Doi disitu ngalamin banyak banget kejadian aneh. Yang cukup ekstrim. Perhatiin baik-baik. Что здесь происходит? Laci meja di rumah itu bisa ngebuka dan nutup sendiri. Ada suara-suara dari atas plafon mangkuk yang bisa bergerak sendiri, poster yang bisa robek tanpa ada yang nyentuh, rak piring yang bisa geser sendiri, sampai banyak piring yang jatuh dan pecah. Dan terakhir, ada lemari baju yang bisa gerak-gerak sendiri, tapi pas dibuka di situ ternyata kosong dan sama sekali nggak ada orang. Creepy banget, anjir, sumpah! Kalau gua amatin sih rumahnya itu, setnya tuh bener-bener real, ya. Barang-barang yang ada di video itu, semuanya tuh udah kelihatan usang dan tua. Tapi poltergeist yang dialamin sama Dennis ini, ekstrim banget men. So, ada seorang YouTuber yang hobi banget hiking dari Norway. Video-video yang doi upload ke channel Youtubenya, itu semua tentang hobinya. Hiking, canoeing, camping, trekking, dan sejenisnya. Tapi diantara sekian banyak videonya, ada salah satu video yang Doi upload yang beda banget. Dimana video ini tuh bukan Doi yang ngerekam. Tapi dikirimin sama salah satu temennya yang eksplor ke sebuah rumah tua yang gak sengaja Doi temuin pas hiking di gunung. Coba deh sekarang lo perhatiin video yang ini baik-baik. Denne her, da. Temennya ini nemuin sebuah rumah yang Doi pikir udah kosong, jadi ya Doi main masuk-masuk aja gitu. Doi juga sempat eksplor di situ dan muterin semua ruangan yang ada di dalam rumah itu. Tapi pas Doi cobain buat naik ke lantai 2, Doi kaget banget karena tiba-tiba ada kepala yang ngeliatin ke arah Doi deket banget men, bahkan saking kagetnya Doi itu sampai guling-guling jatuh dari tangga. Dan abis kejadian itu, teman Magnus ini langsung buru-buru cabut dari rumah itu. Dan sampai sekarang video ini masih jadi misteri ya. Apakah yang tadi itu orang yang tinggal di situ? Apakah yang tadi itu cuman boneka? Atau jangan-jangan Doi pas lagi apes aja? Mungkin Doi juga papasan sama orang lain yang kebetulan juga lagi explore di dalam rumah itu. So gimana nih menurut lo? Video yang terakhir ini creepy banget. So siapin mental lo ada sekelompok ghost hunter dari Rusia bernama Top. Di salah satu videonya, mereka eksplor ke sebuah bangunan bekas rumah duka yang katanya angker banget. Nah, mereka masuk ke situ dan nyobain buat eksperimen. Ya, mirip kayak semacam uji nyali gitulah. lah. Dimana salah satu anggota tim mereka yang cewek disuruh duduk di sebuah ruangan sendirian bareng dengan peti mati yang dulunya pernah dipakai sama orang yang disemayamkan di rumah duka itu. Semua lampu dimatiin dan di situ hanya ada sebuah kamera infrared. Dan coba deh, lu lihat sendiri. Di tengah kegelapan, cewek itu nggak bisa lihat apapun. Doi cuma bisa lihat lampu berwarna merah yang berkedip dari kamera yang sedang merekam Doi. Dan tiba-tiba ada sebuah salib yang jatuh dari meja yang ada di sampingnya. Tapi yang paling serem tuh, peti mati yang ada di belakangnya tiba-tiba bisa gerak-gerak sendiri dong. Anjir sumpah ini creepy banget. Pas itu Doi itu masih nggak sadar itu suara dari mana. Karena emang Doi di ruangan itu sama sekali nggak bisa ngeliat apapun Abis Doi jalan keluar dari ruangan itu Kamera infrarednya itu masih ngerekam guys Dan coba deh sekarang lo perhatiin baik-baik video yang ini Ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dan keluar dari peti mati itu. Dan pelan-pelan bayangan hitam itu terbang ke atas, ke arah plafon dan ngilang. Tim Ghost Hunter ini sama sekali nggak tahu apa yang terekam di kamera mereka. Tapi banyak viewers mereka yang percaya kalau itu adalah penampakan salah satu arwah yang mungkin dulunya pernah disemayamkan di rumah duka itu. Oke okay guys.